Assalamualaikum Selamat datang di channel Cendela Berpikir Bersama saya Kak Caca Di video kali ini Kak Caca akan membuat telur rebus Yang mudah saat dikupas Jadi nggak ribet Dan hasilnya bagus Mulus ya Tidak seperti ini ya Dikupas lama dan hasilnya berantakan Anda pasti pernah mengalami hal seperti ini juga kan Saat mengupas telur udang upasnya susah hasilnya jelek pasti sangat mengecewakan terus gimana ya caranya supaya si telur rebus ini hasilnya mulus dan cara kerjanya cepat masukkan telur ke dalam air mendidih pelan-pelan ya supaya telurnya tidak pecah. Dan kita masukkan garam, masukkan sedikit garam dan sedikit minyak sayur. Minyak sayur. Kita tunggu sampai kita tunggu sampai si telur ini benar-benar matang ya. Sambil tuh subscribe supaya Kak Caca makin semangat bikin videonya sepertinya udah matang ya kita gitu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih ya.